Ilaahi was tul fil firdausira wa laa quwaa 'ala an naari jaa'i wa Tuhan ku, aku tidak layan untuk jurnamu Tetapi aku tidak pula sanggup menanggung. Dari itu kurniakanlah Ampunan kepadaku Ampunkanlah dosaku Sesungguhnya Engkau lah pengampung Dosa-dosa besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya marhaban Ramadan. Ramadan telah tiba kepada kita lagi Wahai sahabat-sahabatku Mari kita semangat menyambut Ramadan Mari kita semangat untuk menjalankan ibadah puasa bersama-sama Maka dari itu, Loren Jenderal Rodber Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan Sebelum menjalankan ibadah puasa pada Ramadan kali ini Loren mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Anda semua para subscriber, para pelanggan dan para sahabat-sahabat yang menonton konten Jinar Barber kali ini semoga Anda semua berserta Jinar Barber selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa pada kemadan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh